Halo pemirsa, bertemu lagi dengan GDL Official Tutorial kali ini masih seputar cara edit video menggunakan aplikasi PowerDirector Saya akan tunjukkan Cara merubah awan Setelah aplikasi PowerDirector terbuka seperti biasa Pilih pada buat video Lalu nama video selanjutnya pilih pada aspek rasio di ini masukkan video Selanjutnya, kalian masukkan lagi video, tapi kali ini video tersebut berada di layar. Jadi, kalian pilih menu layar, lalu pilih video lagi. Karena kita akan merubah awan, maka otomatis yang kita butuhkan pada layer ini adalah video yang ada penampakan dari awan tersebut. Di sini, kalian perbesar sampai menutupi area video. seperti itu langkah selanjutnya kalian tetap pada layer lalu menu edit, kalian scroll ke kanan lalu pilih pada mask di sini ada beberapa menu yaitu linear, paralel, elit dan persegi. Karena kita membutuhkan awan, otomatis yang kita butuhkan kan hanya yang di atas. Jadi kita pilih yang linear. Nah seperti itu, otomatis ini yang bawah akan kepotongnya seperti ini. selanjutnya untuk membuatnya lebih natural caranya kalian pilih lagi pada menu layer lalu edit menu edit selanjutnya menu blend di bagian ini kalian pilih pada multiply nah, otomatis uh, potongannya sudah agak halus lah daripada yang pertama lagi kalian bisa atur agar terlihat natural ya kalau ini kan terpotong kalian gunakan menu oposi, opositas kalian bisa gunakan ikon yang berada di samping kanan dengan cara kalian turunkan seperti itu lalu kalian kembali lalu menuju ke menu emas ikon yang sebelah kanan ini kalian naikkan untuk ukurannya ini tidak ada ukuran pasti kalian sesuaikan saja supaya hasilnya maksimal supaya kelihatan natural nah sekarang hasilnya lebih natural Oke sudah selesai dan untuk menyimpan kita bisa menggunakan menu panah, lalu simpan ke galeri, untuk resolusi ini bebas sesuai kebutuhan, selanjutnya pilih pada buat. Cukup sekian video tutorial kali ini, semoga bermanfaat, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.